Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merubahaya Malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys di sini ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian di instagram Yaitu kota Mekkah Tapi seperti di Malaysia Ladang unta milik Melayu Wow Wadi datuk berkat guys Oh iya ada datuknya ya guys ya Bener kayaknya ini guys ya Dan ini daripada Bang Bangci Live guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Support terus guys Ada pembahasan-pembahasan menarik di channel beliau Masya Allah Langsung saja guys kita play videonya Let's go Masya Allah Wah, Asli Arab banget ini Yang dia kejar banci sudahlah ni. Aduh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hello hello hello. Apa khabar semua? Baik. Ah, welcome back to banci lah. Okay hello jangan terkejut na. Eh. Ah banci bukan berada di Malaysia. Bansi masih berada di kota Mekah sebenarnya. Ah nak review. Ah tempat ni sebenarnya dah lama tutup. Tapi banci dapat Uh, rasakan tiba-tiba bangcik datang Tiba-tiba dibuka ah. uh, Dia katanya baru 2-3 hari dibuka untuk jemaah kembali Dan ini oh, sebenarnya tentu. kalau selepas corona hari itu Memang dibuka untuk jemaah Tapi dalam proses perbaiki hmm. Ataupun proses baik pulih okay. Dan sekarang ni kita berada di uh, Wadi Datuk Berkat uh, Milik orang Malaysia sendiri Oh my milik god Milik Global Tuhan ya. Sedihan Berhad InsyaAllah Alhamdulillah para-para jemaah semua dah boleh aa, menikmati aa, unta dan juga sebenarnya dia ada kat sini juga ada restoran. Insya-Allah siapa yang pernah datang akan ah rasa, rasa rindu pada tempat ni. Ya Allah. Aa, siapa yang buat pergi dekat Masjid Udhaybiah biasanya akan singgah di sini. Aa, tapi kita akan, okay. aa, kita akan review daripada depan. kita akan review daripada depan insya-Allah. Okey. Oh ada so, bisa naik, naik kuda juga. Ah, dia boleh nak naik kuda dalam ni. Ah, nanti. Assalamualaikum Tuhin berkata. Ah, kabar baik alhamdulillah. Ah, kita tengok kat sini eh. Ha, tengok banyak bas-bas dari jemaah eh. Dek kiri. Okey ni di, di Udaybiyah ya. Okey 30 bas jemaah juga ya. Wow. Hadir Masya ke sini. Masya-Allah. Okey kalau Majid Udaybiyah sebenarnya daripada hujung sana dalam lebih kurang Empat kilometer. Dia masuk ke dalam daripada Maju Ujabiah. Kangan banget sih guys asli. Ha, ni pintu masuk dia. Terus je kita. Masuk-masuk-masuk-masuk. Terus disajikan dengan. Ha, ladang unta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, tak apa. Buat kerja dulu. Tengok. Ah, Ni adalah kuda-kuda yang ada. Ha, dibanggakan oh. juga lah. Kuda-kuda ni milik orang kita sendiri. Masya Allah. Ah, Tengok. Ha, kuda dia bermacam-macam jenis. Ada Arabik. kalau siapa-siapa nak kenal kun muka muka kuda Arab ni. Ha ni dia punya ni. Dia tu nampak dia macam kasar sikit. Ha muka dia macam kasar sikit. Ha ni kuda Arab. Yalah. Ha banci sudah lupa. Banci dah pernah review satu-satu ekor ni. Ha. Tapi lupa atas nama dia. Ha semua kuda-kuda ni pun malu pula hari ni. Ha ni. Ha ni kuda oh. harap. Dia muka dia. Ha tengok ha muka dia lebar sikit. Ha Aha, ha silang. ha faham. Ha, baik eh kuda-kuda ni. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Hari tu banci pernah tunggang yang ini. Nanti kita akan tengoklah. Ini seronok tengok guys. Dia, dia free. Ha, Saya serang. dulu waktu di sana itu guys ya. Belum ada kayaknya ni atau apa-apa sudah ada gitu guys ya. Tapi memang ketika di apa namanya Udai Biah gitu guys ya. Itu memang kayak gitu gitu. Banyak sekali salahnya tempat-tempat yang mungkin saya belum tahu guys waktu itu Tapi udah lama banget ya Dia review satu-satu nama kuda ni ada ya. Tengok ni kuda Arab Dia berbeza sikit dengan kuda orang putih Kuda orang putih dia panjang Haa nah, ya. nah, Ni betul-betul muka Arab ni Oh iya nah, betul beda guys ya Arab ya. banget asli nah, kita susah sikit Okey jom Okey, Bancik sebenarnya datang bersama dengan keluarga ya, kayak sini tadi kebantik dah hantar dia orang pergi makan okey pergi makan dekat dekat tempat makan jom kita pergi tempat makan dia ni tempat makan dia tempat dia oi seronoklah ke sini ada lah kat sini makanan-makanan Melayu itu yang dia ah. dia kalau nak sembang yang sunat duha ataupun malam-malam oh, ada aktiviti kita boleh solat kat sini dan buat aktiviti kat sini sebenarnya dia ada juga haia saya Ha, dia ada juga pakej catering malam-malam eh dia menjamu. Okay. Kita boleh. Nanti bolehlah letak nombor telefon atau boleh contact siapa-siapa yang kat sini. Ha. ha. Sekejap eh. <laughs> Nanti kita jumpa insyaAllah allah ha, Nak ambil gambar ke apa? Boleh. Ha. ha. Okey okey okey. kita stop jap. Ha. Okay. Kita dah sampai stall yang pertama. Ha ini yang susah nak cari Oh roti saya. canai. Ha ala no roti canai favourite Roti canai sekali tebas sekali bang. Ha tengok. Boleh buat canai terbang abang? Oh, tak boleh ya. Tak boleh ya? Eh? Sangkut, sangkut, sangkut ah. kat atas. Sangkut, ah. hey, guys, ini roti canai di di Arab saya. Allah. <laughs> enak banget asli. Ya Allah. Sekarang enak banget di sana ya. Ah. Ada bumbung. Tapi sebenarnya kalau roti terbang yang bacik tengok diorang buat show tu, diorang guna tepung yang lain. Bukan tepung yang sama lah dengan makan-makan ni sebab dia tebal sikit. Ha uh, le bagi liat sikit. Ha ah, tengok memang sedap ni sebenarnya. Oh. Kena pula kari apa tu? Kari ayam. Oh, kari ikan. Oh, oh, kari ikan. Oh. Nak ikan sekali lah lepas ni. ni apa ni? ni? Oh, macam tak di tak macam tak di tak Malaysia tak, ni guys. Lemak, apa? Ikan tenggiri. Ikan Oh my god, betul. enak oh. banget. Petai tu. Tak, petai petai sendiri ke apa? Petik ke apa? Tak adillah saja je kau. Ha ada ayam apa ni? Ayam kicap. Adoh. Oh my god. Ni sekali makan. Ni masakan kan, Melaysialah ni. Nasi putih. Apa nasi goreng eh? Ni, ni goreng Kata nasi dagang, nasi dagang tak ada eh ni, hari ni. Kenapa kat sana tu? Oh, ni apa? Ni, apa? apa ni? Motai. ni apa? Bubur. bubur. Ha motai bubur. Boleh lah beli nanti. Kejap lagi. Boleh ya buka jap. Boleh buka? Jangan nanti masuk Malaysia selak jangan. Oh tak boleh buka tak tengok, montai. Oh sambal udang. Oh sambal udang yang ni apa? Ah ni oh yang bumbuannya. Oh sedap. Bukan disok dengan sambalnya. Bukan disok dengan sambal ye. Oh okay. tak apa nanti kita try. Kita beli bungkus. Boleh masuk microwave mikroyen. Betul. Kat kaunter Oh ni sambal udang. Wuih. Eh ni boleh menambah kilo ni kalau datang sini ni. Betul lah. Yang yang special lah kat sini. Ada air balang oh, dan air balang. Air balang juga ada, guys. Teh ya Allah. Bawa bawa satu. A, bagi teh satu, teh boleh, boleh. Allah. Okay. Oh, taste satu, tei tarik. InsyaAllah. Oh, taste-nya Malaysia, guys. Ya Allah. Tu, ni air, tu, bang? air katira ah, ke? Tira. Oh, air katira. katira. Okay, nanti saya bayar eh. Okay, okay, okay. okay, okay. Ini tei ais. Itu <laughs> Nescafei ais. Eh, Nescafei ais, ini? Air hanggo. Yeah. Rozal. Oh, air hey, rozal. Oh my God. Oh, air Tidak balang, katil. ya Allah. Haa, ah, kalau... Lepas tu, dulu ada apa lidah buaya kan Kalau dulu-dulu lah Pasal zaman-zaman takde jemaah hari Memang dia layan VIP boleh... Eh takpe takpe takpe <laughs> Alamak panas panas ah, Panas dia tarik ni Lepas tu sini ada, Ui, ada tapal oh. Ada tapal ada kuih akok tu kuih Eh makcik-makcik lah yang jual ni Oh ice cream ada Seronok Oh ice cream ni Ikuan ni Sekejap ah, boleh minta satu <laughs> Tak sampai <laughs> buat kat sini ice cream ni. Oh buat kat sini. Ah, tak ambil strawberry ke? Da, ni ada lagi. Eh ni keras. Yang yang betul-betul aiskrim. Nanti kejap lagi saya bayar. Okey. Ah. Sat, satu aiskrim ni berapa eh? Ah. Aiskrim. Ah. Okay. ni berapa dia? Ah kejap lagi saya bayar. 5 rial. Aiskrim strawberry kita tengok. Ah. Eh ada musang king juga. Ala macam ya Allah. Lah. Aduh. Hai seronoklah guys ya. Ha, macam Musang di kedai-kedai Malaysia lah ni. Ha Musang King satu. Kak Saudi ada durian. Ini eh, semua seludup ni. Seludup. <laughs> seludup durian. <laughs> Tapi tak apa sekarang memang dia ada dah commercial punya betul, durian. Betul betul. Bukan, bukan zaman dulu. dulu. Durian takde bau. Okey. Ala Tak sampai. Ah, kita tengok. Ada strawberry. Ada strawberry. Nak strawberry ke? Hmm. Ni nah. hmm. ah, musang king. Musang king ah cedok kat sini. Selalu hmm. ah. Yang musangking ni berapa ringgit? Musang king. king. Uh. Kalau kecil berapa? Apa? Apa 15. Okay, tak apa kita Eh terang. murah eh. Ah, sementara tunggu musangking king kita hantar dulu Tai Tarik. Ha ah, okey kan kan kan. Yes, aiskrim, kosi kosi okey. Hmm, ni ada nah, sudu dalam cream. ni. Dah siap dah sudu. Ha, ah, aiskrim musangking ada. Aiskrim okay. strawberry ada. Jom. Eh, seronoklah guys. Ni menu banci hari ni. Apa Dia tu? Punya oh, nasi lemak ayam ayam masak kicap. Oh my god. Bismillahirrah. <laughs> Nak makan udin canai kejap lagi kot Kita makan nasi dulu sebab lapar. Asli kan, bikin, 11, bikin. Tak makan pagi lagi. Bikin nilor guys asli. Abislah sedap nasi dek. Dek. Hmm, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ah, Bapinya kejap lagi sebab panci makan dulu. Hmm. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak kira. Tak Tak kira. Tak kira. Tak Ha Oh sedap eh sosota. Sesi pergi ladang. Ha. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pencik makan dulu kan, nanti kita review lagi tempat ni. Okey. Bye bye. Nah eh. Okay. Tengok memang kat Lurin punya tengok eh. Ah, ikan Oson. Ikan Tenggiri masak <coughs> lemak ada pesta <coughs> eh. Ha, itu yang laju Lurin <coughs> Aduh, <coughs> enak banget itu guys. Tak macam cakap Malaysia tak? Ha. Terasa. Macam tiap-tiap pagi kena pergi sini ya kak. Tahu tak apa. <laughs> oh. Oh. <laughs> oh, oh. Mengok, ah. Abang cik rasa dah habis dah masak kicap tadi. Memang terasa sebiji macam Oh dia my god. Tidak, saya nak cik. Tidak, saya nak Masak lemak, cili, cili padi ya. Eh. Cili padi dengan petai. Tidak lain. Nah, Allah. Ada juga ternyata di sana guys. ya Allah. Tadi kita nak review teh tarik kita nak review nasi lemak kita nak tu kita di macam biasa eh ha, tapi yang luar biasanya kita ada susu unta susu unta ha, ni susu unta fresh daripada ladang botol for packaging cantik alhamdulillah kita tengok kat sini okay, jom kita buka ah jap Rizki Rizki boleh buka ke Angka pegang nilah boleh tak Haa, ah, ah, ok, okay. Haa, ah, terima kasih Ok, jom Kita try minum Camel milk Bismillah Sedap, eh. sedap sedap. Dia sebenarnya memang dia ada hanyi-hanyi <laughs> Ada apa, hanyi-hanyi Untuk, <laughs> tapi banci pun dah lama tak minum Yang komisil pun macam ni rasa Yang fresh we macam ni rasa. Ha kalau commission tu kita boleh pilih dekat bean doubt sajanya. Bean doubt betul. Ah dekat Daud, kita boleh tu. Eh dan kalau kalau lagi enak itu yang agak right? dingin guys, yang dingin yes. enak banget. Kita tak beritahu dia ni camel punya. Camel. Yeah. Meow. Uh. Ah Sedap tak? Rasa lain tak? kita okey. Tu dia dia rasa-rasa lain. Ha, ada macam siapa yang biasa mak, minum apa susu susu kambing tu ada <SILENCAL> rasa-rasa macam sama, tu Sama-sama. Okey. Okey, jom kita pergi bayar lepas tu kita pergi jalan-jalan dengan anak yang okay. sini. Ah kita tengok kat sini juga ada air pancut eh. Ah pancut kosong je. Ah dan selain pada tu kita boleh juga belajar Eh? apa ni dia belajar ah kebudayaan budaya Arab ha ada ah, okay. eh. apa okey lepak lepal-lepak situ ah eh. tapi agak gelap jugaklah tapi tak apa kita boleh tunjuklah ini adalah kerusi Arab empat lepak dalam ha betul lah empat lepak ha tengoklah boleh okay. makan boleh minum ah kita boleh je minum kita ambil dekat situ kita tarik ataupun kita minum kat dalam oh dan juga jom kita eh. Jalan-jalan tengok Unta pula ha. Ok jom Seronok guys okay, asli Tengok unta tengok Sana unta. tu dah hampir semuanya Rata-rata udah hijau ya Pakai rumput okay, sintetis kan rumput biasa ni Rumput biasa loh ni guys ha, Bukan unta. sintetis loh Unta Unta Sini Dia sebenarnya ha, Jadi ada suara dijah tu Uh, banci terpaksa dokong dia sebenarnya. Oh my god. Ha uh, ke Sebabkan uh, banci terlupa bawa Stroller. dia lupa. Oh silpa. Uh, uh. Unta. -te. Okey. Tengok unta, -te. tengok uh. okay. Jadi unta-unta -te -te ni lah dia orang ambil. Ai uh, macam tengok eh. Macam tengok yang ni. Ah oh, kenapa uh, tu? Oh ni ada ada susu, ada anak. Uh, bila ada anak je ada susu. Ah uh, masih telah dia ambil susu unta yang kita tadi tu yang kita minum tadi tu tu boleh ambil dia punya grass tu ambil grass dia ah grass dia bagi dia makan ah okey ni tak apa boleh nanti kita taruk je duit dalam tabung tu bagi dalam siapa-siapa kat sini dia tak ada cash apa-apa eh ah nak masuk ke sini tapi kita letaklah duit dalam tabung ah bagilah apa-apa majulah Tak berani? Tak berani. Ha. Beranilah. Ha. Kita kena didik anak-anak. Eh? Betul. Okay, try. Okay. Oh, good. <laughs> Tuh, banyak Tuh, good. Tu banyak yang nak Di tu. Banyak yang nak tu. Dijata. Good. Good. Sini lah try. Uh, uh, apa-apa okay. sikit. Dia tak makan orang. Kambing. Uh -huh. Kambing. Okay. Kambing. Okay, Aiden nak kambing pula. Jom. Kita tengok kambing pula. Tengok, jom. Ah, ah. Okey. Kita tengok, oh, ada, ada ada pula. ada kambing juga ya. Ah, kambing pun ada macam-macam jenis. Ah, sini kita panggil Hari yang putih ni. Ah, kalau yang tu panggil Mirza yang ada tanduk tu. Yang mana yang tanduk tu panggil Mirza? Ni ah ni. Macam kampung punya lah Ah, ah okey. Ah, kalau baji salah sebut tu tolong betulkan. Tapi kalau kita kat Malaysia lah, kita panggil kambing Malaysia. Yang ni dia panggil hari. Nah. Dan ni paling istimewa dia adalah. hima Kedai. Ya yeah, guys. Jadi tadi, uh, makanan unta yang disediakan. Atau makanan kambing. Yang ni juga yang sekarang ni tengah menjau dekat bukit-bukit sekarang. Dekat bukit-bukit atau wadah pasir. Masya Allah. Inilah kita panggil makanan. Memang makanan kambing. Okey jom. Kita pergi bagi makan. Jom. You want... Ambil yang big lah. Jangan ambil yang tu. Ambil big. Ambil <laughs> yang big sikit. Kecil banget gambarnya. Ambil big sikit. Jangan ambil. Yang, yang banyak, lah, banyak lah. Banyak lah. Banyak sikit. Macam ni. Nah. Nah. nah. Okey, jom. Okey. Okey, nah. Adik. Ni, ambil ni. Okey. Jom. Okey, jom. Uh, jom, Eden. Eden nak bagi... Nak bagi ship jom kita bagi kat ship okey seronok kita bagi guys bagi dekat ship Aslo. mana ship hmm. eh, eden pun nak bagi pun selai je <laughs> kasihan oh ini kambingnya tawa Alah. ini dia <laughs> apa boleh isi ni tengok eh hey. dia senyum kalau kita perasan eh kenapa unta ni dia diikat Hai tak faham juga. Ah ni biasanya kepala dia orang ah kepala dia orang kalau kepala ni pergi mana-mana dekat situlah dia akan berada. Ah game okay, macam itulah kelompok dia. Dalam sekawan unta mesti dia mesti ada ketua. Ah inilah. Oh begitu. Tengok. Tak bukan ketua dia yang kena ikat tu kat belakang tu. Ha okey jom kita pergi tengok ah apa ni? Kasihan dia ya, guys. Kalau diikat. Oi kalau ni kalau ada apa teh Arab ataupun kopi gawah ni memang enak ni. ni. ni. Ha, dekat sini juga ha, Ini biasa pasir. di gurun-gurun kayak gini guys. Walaupun ini kita nampak macam Malaysia. Ha, tapi dia masih mengekalkan ciri-ciri Arab. Betul ha, ciri -ciri betul Arab betul. Inilah khemah-khemah yang berada di padang pasir dan khemah-khemah inilah tempat dia orang tidur, dia betul. ada memang untuk melayan tetamu. Ha seperti inilah. Jom. Adik duduk sana. Kita ambil gambar. Ha duduk. Ha. Terancam si guys, terancam asli. Okey. Good. Good. Okey. Kalau kita tengok dekat sini eh. Ah suku oh, pemuda. Dia panggil apa tu? Squad muda eh. Dia panggil suku muda. Muda apa? Squad muda. Apa? Tak ingat dah. Ah remaja pembela rumah. Ah yang biasanya menjaga wadi ni. Ah daripada Global Ekwan. Ah tengoklah dia punya tu sebelum masuk. Uh, dia akan bagi briefing dulu Apa yang oh, ada dekat okay. sini semua Lepas tu baru dia buat pelepasan uh, Jadi pergi yang bagi grouping tu Kita kena tunggu dulu lah Step by step Daripada restoran ni apa? Uh, oh. Ada memanahnya juga uh, Ya Allah lengkap sukan, di sini guys Apa ni uh, Sukan memanah Iaitu memana. sukan sunnah uh, Kebanyakan kat sini dia boleh kuda Dia boleh unta Ambil. Dia boleh kambing dan juga memanah ni antara sunnah-sunnah -sunah lah. sunah-sunah yang Nabi suka buat. Iaitu memanah bila kambing. Bila kambing eh. Yes. Dengan unta semua kat sini. Kita keren asli. Keren, kita keren banget guys. Ya Allah. anak-anak kat sini. Tengok abang tu main. Kita tengok zoop. Oh. Tengok rapat kena. Ha. Ni dah oh. lama tak manah ni. Tu yang nak manah tu. Ha. Kalau siapa minat suka manah tu memang kalau dapat ni lepagian lah. Ah ni pun ada zoo mini zoo eh. Yang menarik dia adalah kucing-kucing yang dia bela. Ah. Oh. memang kucing-kucing dia memang cantik-cantik. Ya, kalau di Sini. sana kucingnya bagus-bagus guys, ha, asli. Ni. Tapi ini kenapa ni kenapa kucing semua tidurlah yang yang tidur semua ya. Ah ni. Ah tak tahulah boleh masuk ke tidak Angka eh. am um, buka je pintu. Ah dia tak ada tulis dia dalam masuk pun bolehlah tu. Aha. Ah jom. Jom, kita pergi tengok belakang ni okay. Kat belakang ni pun ada Apa ni, tutup betul-betul Tutup betul-betul Okay Nanti kucing lari Okay, dekat sini juga Dia ada Apa ni uh, Ada Air terjun Cik, Air terjun dan juga ikan Katanya ikan talapia penuh Oh yeah. dalam ni Last bancik pergi, air terjun tak ada lagi Tengah renovasi. Okey. Sebab tu tak tahu. Anilah. Ada dalam ni. Wah anakku senang ah, banget ni tengok. guys di sini guys asli. Jom tengok air terjun. Ni. Air terjun ni bukan air terjun sebenar jadilah. Tapi ada. Dia buat. Ha. Ah. Dia buat ni kolam okay. talapia. Tapi tak nampak pula kan Kena bagi makan. Iyalaw, naik kena bagi makan. Ini talapia. Ha, kita tengok sukarelawan eh? mengajar. Ha. Ha, selari dengan apa kita nak attack. Oh macam. Ha, tapi ni jemaah eh bukannya orang oh. sini. Ah ni, jema ni jemaah. Ha jemaah saja je lepasigian. Sambil-sambil itu kita suruh dia jaga anak. Ha. Supaya budak-budak ni nanti manalah tahu balik Malaysia. Boleh berminati suka memanah sukan Betul, betul Sunnah Saya juga senang hmm. guys Seselahnya memanah ini senang banget Asli Haa, kat sini dia punya caravan Oh, band, ada caravan eh. Ada, ini malaysia ni, juga di ya tengah. Wow Haa, dia Dubai-jelajah Dia orang baru sampai International branch Dekat sini global equal Haa, oh, ada Indonesia Dan juga Dan kelebihan tu. dekat sini juga sebenarnya Kita boleh sewa Seles-selet oh. Haa, ni ada Ulu Badal Kici Bad Abdal uh, Sari Saltok Haji Baryam Al-Wali okay, okay, uh, okay, Kita okay, boleh okay. sewa sebenarnya uh, Dulu Banci datang di tengah-tengah buat Dan Syekhle ni kita boleh untuk Kalau tiba-tiba nak bermalam uh, Nak Bersama-sama dengan dia orang Menguruskan ladang uh, Haji musim Udah haji kita nak bangga kan? uh, Menikmati Berada di Wadi Datuk Berkat ni Allah. Boleh allah Untuk sewa harga dia berapa? Ha, nanti kena kontak sendirilah. Ah daripada sini, daripada pihak Wadi Datuk Berkat sendiri. Ah masih pukul 12 eh. Pukul 12 masih lagi ada mendung, jemaah, guys, jemaah yang Mendung yang Datang lagi. Dah nak sampai pukul 12. Sebab hari ni rasanya hujan pagi tadi. Aa. Jadi agak kelewatan bas-bas mengambil jemaah. Okey okey betul betul. Kita kacau lah ustaz Mikdam uh, Ustaz Mikdam tadi kuda dah simpan eh? uh, Kuda dah simpan uh, Kuda dah lapar Tadi tuan dia dah makan kuteri canai <laughs> Dia suruh banci diet tadi So control uh, Tapi saya sekali kita datang tak boleh kontrol lah. Nanti besok dia datang uh, Ni beli ni kat sini eh? Memang makanan kuda ke Ke sekali dengan makanan lembu sama aja. Lain eh Memang khas untuk kuda Mahal lah satu bag Ah 78 ريال oh. satu beg. Jadi Mayan kalau ada siapa-siapa yang datang Wadi Berdekat, inilah duit-duit eh, apa duit-duit sumbangan tu. Ah daripada ke sinilah, ah ke Jangan risau, kita boleh-boleh kita beli makanan ni semua okay. menggunakan duit sumbangan dan sebenarnya dengan duit Wadi Berdekat sendirilah. Ah itu yang paling utama. Ah tapi jangan rasa rugi untuk kita menyumbang eh. Ah, jangan rasa rugi. Ya, yeah, buat makan kuda. Ah, masuk kucing, dalam ni. Ada gitu Adalah kan. percuma saja eh. Samida? Eh. Percuma kan. Ah percuma sahaja. Ha, tengok kita tengok kita kacau Ustaz Mikdam bagi makan hos. Okey. Sambil-sambil makan pellet ataupun makan dedak Dia bagi makan juga ni apa ni? Sayur. Sayur. Sayur, sayur. itu jerami kot. Nah oh, jerami. Boy. Jerami ni mahal tak? Ini kalau kat ni arak depanggil barsin. Barsin. Alphaka, Alphafahin, Alphafahin. Al yeah. Oh, oh Alphafahin. Al Barshim. Barshim. Ah. Oh, okay. Ini untuk apa? Tenakan yang ruminan yang empat kaki. Oh, kini empat kaki boleh makan. Kambing, untuk. Ah. Okay. Tanam di, di utara Saudi. Oh, tanam utara Saudi sendiri gila. Eh? Ya. Oh tabuk, ingat. Tabuk. Oh, in baca oh, ingat kan uh, jerami ataupun kita panggil biasanya okay. jerami lah kan ah uh, di eksport ditanam di, uh, di, di apa diambil daripada import daripada uh -huh. lah import ke eksport budget dah lupa tapi ini sebenarnya daripada Saudi sendiri oh. keluaran Saudi jadi kita terluka, ter, yang apa yang tekat tabuk tu yang ada bulat-bulatan tu ha yeah. uh, inilah dia okey waktu okay. tu baby tu bila tu lahir tu Dua bulan ha uh, ni weh 2 bulan dah gede guys eh, ah babyku dia baru dua bulan Okay. Ha, ni dia ha, oi lucu gede juga masukkan eh dua masukkan. bulan segitu guys Ah jangan terkejut eh. kan kita tengok ada banyak lampu-lampu kat sini ha, ni biasa malam. memang orang Arab memang banyak lampu macam ni tapi sebenarnya akan di on malam-malam eh. jadi Banci dah tanya tadi harga dia harga satu shellet tu ha, dalam tujuh ratus full board eh. satu keluarga iaitu ha. siap makan siap apa tujuh ratus satu tu Hei, ha, dalam satu keluarga InsyaAllah, tanya beberapa orang, dia kira satu keluarga. <laughs> dia kira macam tu. Dan, aa, dekat saja dengan apa ni? Tempat restoran ya, eh. apa ni panggil? Tempat makan lah kita panggil. Eh. Pukot, hmm. ada dekat sini, ada cincin, ada cender lah. Ada cender ada minyak wangi, ada apa ni? Minyak urut. Minyak urut? Haa, celak aa, minyak urut, ni. Minyak sendiri. Tu. Ostrich oil. proses proses kat Malaysia lah. Dia daripada sini. Cuma, naik, unta dengan aiskrim je daripada sini. Aa, lepas tu adalah kalau kicik-kicik ni dan juga tasbih tas dan, dan juga sejadah minyak wangi pun boleh. Ah ya yeah, Kamal. Okey? Dan sebenarnya ada coffee house. Nanti kita akan sebelum keluar kita pergi coffee house dia. Okay. Kita tengok macam mana. Jom. Ah, kita masuk dia punya coffee house. Kita tengok Oh ini pas masuknya tadi, tadi tu guys. So, okay. Wah, menyenangkan kita, ini. Lah, kita tu kita just masuk untuk review je. Boleh boleh jalan sini. Oh, tak buka. Oh, takde orang kot. Haa, ah, tutup. Ah, dia siapa-siapa tadi. Haa, ah, ni ah, dia punya coffee house dia. Okay. Tak buka tapi tak apa. Okey Ah, Haa, banci pun rasa dah... Okey. Lama pun ah, ataupun dah cukup lah banci buat regi hari ni. Seronok ke? Asli seronok banget. Haa, ah, dapat melepaskan kerinduan eh. Kepada semua sahabat-sahabat. Kepada wadi berkat. Dan juga. Ah, kita tengok. Ah, tengok dia bagi kot mana ni? Kot corong je. Okey. Okey. Ah dan satu lagi ah, kalau siapa-siapa yang jemaah DIY ke yang datang secara peribadi pun boleh hadir ke sini ya eh. tak semestinya under travel saja. Okay. Untuk makan pagi. Ah untuk makan pagi tetat pagi pun boleh. Insyaallah dekat je dengan. Oh begitu Bagi cara dia makannya guys okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blok yang akan datang bye bye bye Oke okay Guys terus selesai videonya dan itulah tadi guys Ya Allah kangen banget guys ya suasana di sana itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys ya ketika saya juga tinggal di sana ya kan bawa Jumaah dan rata-rata yang saya bawa tuh jumaah Malaysia guys ya jadi saya kayak Wow Jadi kangen banget ya Berjumpa dengan jemaah-jemaah ya Bersosialisasi dengan jemaah Terus membawa jemaah itu keliling Wah seronok banget asli. Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak ya Saya Pemin diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada Bangci Live ya Linknya ada di deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh